Kali ini kita akan belajar Membuat tabel dalam Microsoft Excel Langsung saja kita mulai Contoh kita memenuhi Daftar nama siswa Yeah Cara menggabungkan kolom, kita harus blok dulu kolom yang mau kita gabungkan. Kita blok sampai di sini aja, terus pilih margin center. Nah, dia langsung otomatis rata tengah dalam satu kolom, ini juga dengan ini. Nah, ini biar lebih rapi, kita blok juga, kita klik ya cek tengah juli center Nah, sekarang kita masukin ke dalam tabel. Caranya kita blok data yang mau kita masukkan dalam tabel. Kita blok dulu ya, kita blok. Nah, ada dua cara membuat tabelnya. Bisa dengan klik kanan, bisa juga melalui form. pertama melalui kita blok datanya kita pilih button border kita pilih all border nah begitu sekarang cara kedua kita blok lagi datanya kita klik kanan pada data yang sudah kita blok kemudian kita pilih format cell nah ini tampilannya kemudian kita pilih border baru kita pilih outline ini kita pilih inside. Nah di sini juga kita bisa mengganti garisnya sesuai keinginan kita sendiri. Contohnya kita mau pilih garis dua ya. Nah, kita klik garis dua, kita pilih lagi outline inside. Kita oke, okay. kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ini dia. Setelah kita membuat tabel. Nah ini baru kita atur. Sesuai keinginan kita masing-masing. Nah, ini kita harus bawa judulnya biar kelihatan rapi. Sebagai penanda, kita harus bawa bolt. Maksudnya, kita hitam hitamkan. tutorial berikutnya dan jangan lupa tinggalkan komen ya Terima kasih